Halo Brodi Brodi, welcome back again di channel Sundanes Locator ya guys ya. Di sini kita akan kembali bermain Mahjong Ways 2 ya seperti biasa. Dan di sini triknya yaitu, uh, gue langsung menggunakan uh, spin auto ya. Gue langsung menggunakan spin auto untuk menggacha ya guys ya gitu, oke dan di sini lanjut ya, lanjut di sini gua membawa kredit di satu juta tiga tadi boy, dan gua memakai betik di sepuluh ribu aja seperti biasa ya, seperti biasa guys, dan di sini gua mainnya di situs gitu 77 ya, situs paling gacor paling madop pokoknya dan tentunya paling terpercaya ya, seperti itu guys. Gue disini kita dapat free uh, spin ya, dapat free spin. Buat kalian yang mau uh, daftar di Gede 77 main di situs Gede 77 langsung aja gasken ya. Gue simpen linknya di pin komen guys, langsung aja kalian cekidot gasken oke? Okay. Karena sayang banget ya, situs paling gacor ini paling ampuh Uh, kalau kalian gam main ya menurut gua rugi sih gitu ya guys ya oke okay, kali 10 nya kok gila boy kita sudah profit cepat sekali di sini profitnya ya guys ya yeah. mengerikan mengerikan mengerikan mengerikan mantap mantap mantap mantep ayolah tembuslah, tembus tembus dua juta lah. ayolah tolong tolong tolong tolong dua putaran terakhir oke okay, kalian okay, kali ya dong oke kali empat ya cerahat kali enam aduh Gue pikir bisa sampai kali 10 ya, tidak apa-apalah. Di sini kita udah profit banyak ya, profit banyak dong boy. Mengerikan, mengerikan. Ayo tembus tembus 2 juta yuk, yuk, yuk, yuk, yuk. Ih mantep, tembus boy, tembus boy. One more, one more, satu putaran lagi. Bisa, lah. bisa, bisa, bisa, bisa, bisa lah, tolonglah tolong tolong tolong, tolong. oke okay guys kita dapat perpiksa 1 jutaan gue langsung kabur aja cabut buat WD ya thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini support terus channel ini see you in the next video ya guys jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. bye bye